Halo semuanya, bersama saya di sini. pada video kali ini saya akan unboxing brand dari Swiss yaitu Tissot Seperti apa penampilan dari jam tangan ini dan bagaimana spesifikasinya, ikuti terus video kali ini Nah, sebelum kita unboxing jam tangan ini dan membahasnya lebih jauh, kita bahas singkat dulu mengenai brandnya, yaitu brand Tissot. Tissot sendiri didirikan pada tahun 1853 oleh Charles Felicius Tissot bersama putranya yaitu Charles Emilis Tissot di Le Locle, Swiss. Pada tahun 1930 lalu, Tissot bergabung dengan Omega dan mendirikan perusahaan holding bernama SSIH yang merupakan asosiasi pembuatan jam tangan Swiss pertama. Lalu, pada saat industri jam menghadapi krisis, Tissot juga bergabung dengan yang namanya SMH dan membentuk perusahaan grup bernama The Swatch Group pada tahun 1998 silam yang akhirnya hingga saat ini banyak brand jam tangan yang berada di bawah naungan mereka juga Tissot ini juga erat dengan dunia olahraga dan menjadi partner resmi dengan beberapa induk olahraga seperti F1, MotoGP, Tour de France, NBA dan pernah menjadi official timekeeper pada ASEAN Games 2018 lalu di Indonesia Nah, jam tangan Tiso yang ada di depan saya saat ini adalah Tiso dari seri MotoGP. Mungkin kalian sudah mengenal logo ini, nomor ini. Ya, ini adalah Tiso limited edition Marc Marquez. Kita langsung buka saja. Nah, di sini ada helmnya. Di sini ada manual book. Ada warranty card. Ya, ini boxnya kita singkirkan dulu dan kita ulas lebih dalam jam tangannya nah ini jam tangannya boxnya sangat eksklusif sekali kita lihat tadi dan di sini menggunakan helm dari MotoGP ada tulisan tisu di sini, ada nomor dari Mark Marquez kita langsung buka aja ya nah ini dia jam tangannya ini adalah seri limited edition dari Tissot, dimana tiso bekerja sama dengan Mark Marquez yang mengeluarkan seri Tires ini, Mark Marquez yang sudah mendunia berkat prestasinya di MotoGP sejak usia muda, menjadikan tiso akhirnya mengajaknya berkolaborasi untuk seri Tires ini. Oke, untuk spesifikasinya, jam tangan ini memiliki diameter 43 mm, lalu memiliki ketebalan 12,7 mm, pada case-nya menggunakan stainless steel 316L, dengan finishing black dan grey VPD coating Kemudian untuk Crystal glassnya menggunakan Sapphire Crystal Glass yang tentunya sudah tahan baret Dan kalian bisa lihat pada penunjuk tanggalnya di sini Menggunakan kaca pembesar Atau juga biasa disebut Cyclops Dan detail lainnya seperti ukuran di sini memiliki ukuran lag 22mm Jam tangan ini juga didukung dengan water resistant hingga 100 meter. Dan bagian uniknya lagi dari jam tangan ini adalah pada strapnya. Strapnya di sini cukup lembut dengan menggunakan strap berbahan sintetik rubber yang dimana bahannya itu mirip seperti baju seorang pembalap dan strapnya juga memiliki desain seperti baju pembalap sehingga Tissot Tires Mark Marques ini memang mengaplikasikan MotoGP. Kemudian beralih ke movement dari jam tangan ini yaitu menggunakan Swiss Quartz kaliber ETA G10212 kalian bisa lihat pada bagian backcase-nya di sini ada terdapat nomor dari Mark Marquez yaitu nomor 93 dan ada nama Mark Marquez yang tercantum di bagian backcase-nya. Dan tentu saja karena ini merupakan seri limited edition, juga terdapat nomor produksi dari jam tangan ini di mana jam tangan ini hanya tersedia 4999 di dunia dan yang ada di tangan saya saat ini adalah produksi nomor 4.595. Nah, karena ini merupakan jam tangan sport dan merupakan seri Tissot Tires, juga memiliki fitur lain seperti tachymeter di sini. Untuk kalian yang masih bingung bagaimana cara penggunaan fitur tachymeter bisa langsung klik link yang ada di pojok sebelah sini. Nah, mungkin sekian unboxing pada video kali ini dan pembahasan singkat mengenai Tissot Tires Marc Marquez.